Lihat, lihat, lihat. Wow, ada banyak sekali permen jeli, teman-teman. Ya, -teman. ya lo, teman-teman. Cari harta karun lagi kita, ya. Wah, wow, kakak mau mencari harta karun di babu tuan nih, teman-teman, ya. Wow, mana nih keranjangnya, nih? Oh, ini dia keranjangnya, teman-teman. Wow, lihat, teman-teman. Ada apa, nih? Teman-teman, lihat ada mainan, wah kakak mendapatkan harta karun mainan, apa ini, wah lihat teman-teman, ada harta karun mainan bebek, wah ini sepertinya bisa jalan ya wah ini harus diisi baterai nih teman-teman ya wah kita ambil ya, Wow langsung mendapatkan harta karun yang unik-unik teman-teman, wah lihat ada Hello Kitty, wah ini mainan piano wah mantul-mantul ya teman-teman ya oke oke, kita simpan ya teman-teman ya wah gemoy ini mainannya ya Lanjut ya, teman-teman. Ya. Wah, itu apa? Teman-teman, lihat! Wah, ada si Gemoy nih. Gogo -go Gemoy, <laughs> pakai kacamata segala nih. Wah, ini sepertinya bisa goyang-goyang. Ini si gemoynya ya. Wah, warnanya ungu. Oke, kita simpan ya, teman-teman. Ya, ya, lanjut ya, teman-teman. Ya, gimana nah, kalau lihat? kasih tau kakak ya, teman-teman. Ya. Wah, gimana, teman-teman? Wah, disitu, teman-teman. Lihat! Oh, wow, ada apa ini? Warnanya pink lah, lihat! Ini tas popi teman-teman. Wah, mantul nih. Ya, Boleh lah ini buat lebaran, buat THR. <laughs> Oke, kita simpan ya. Wah, di pagi yang cerah ini Kakak mendapatkan banyak harta karun. Apa itu? Wow wa wow, wa wow, lihat teman-teman. Tersembunyi -teman. di sini teman-teman. Wah, ada jajanan apa ini? Wah, ada si pororo teman-teman. Oh, jajanan rumput lautin teman-teman. Halo Pororo. apalagi lagi ini teman-teman? Wah, wow, ada cikit twist, teman-teman. Halo. Niat ada si bebek ini ya. Lucu ya. Wah, rasa jagung, teman-teman. Oke, kita ambil ya. Wah, kita cari lagi, teman-teman. Gimana -teman. ya? Wow, apakah dapatnya seber-seber apakah yupi, teman-teman ya? Wow, wow lihat, teman-teman. Apa itu? Wah, wow, ada di situ ya. Wow. Wah, wow, lihat, teman-teman. Permen jeli viral. <lihat> ini permen jeli Korea itu, teman-teman ya. Teman -teman, ya. Wah, wow, ada cili matanya teman-teman. Oke, ya, teman-teman. Wah, kakak mendapatkan tiga ya? Wah, mana lagi, teman-teman, kita cari sini ya, teman-teman. Ya, wow, wow, wow, wow, lihat, ya, teman-teman. Wow, kakak mendapatkan telur, teman-teman. Wah, apa ini, teman-teman? Ya, wah, apakah ini telur berhadiah, ya, teman-teman? Coba kita lihat ya. Wah, iya, teman-teman, Apakah mendapatkan hadiah, ternyata ini Yupi, Yupi Berry Bones. Wow, kita buka lagi ya. Womantu-mantu teman-teman. Ini Yupi, Yupi Star. Wow. Keren. Lihat. Wow, wow ada Yupi baby bears. Wow, wow, wow, satu lagi teman-teman. Wow, ada Yupi lagi teman-teman. Yupi Delicious. Wah. Wow, banyak sekali Yupi ya, teman-teman ya. Wow, sepertinya di tempat seperti ini banyak harta karun ya teman-teman ya. Oke, kita cari lagi teman-teman. Di mana? Di mana? Di mana? Wow, lihat teman-teman Wah, wow, ada lagi Wah, wow, lihat Apa ini? Wah, wow, ada banyak sekali teman-teman jajanannya ya Wow, lihat teman-teman Ada apa ini? Wow, ada Choco Chip Wah, wow, ada si Mang ya Lagi sarapan ya <laughs> Oke, okay, kita ambil Wah, wow, kotor teman-teman Wah, wow, nanti kita bersihkan ya Ini apa? Marshmallow Doraemon Dan Nobita <laughs> Wah, ini apa teman-teman? Ada per candy katanya teman-teman. Wah, lolipop ini ya. Mantul. Apa ini teman-teman? Ada nyam-nyam. Wah, mantul nih teman temannya Enak enak ini. Wah, ada lolipop juga teman-teman. Lihat, ada yang bentuknya stroberi. Wah, ini jeli-jeli gitu teman-teman. Wah, ini lollipop, luit, eh Yang bisa bunyi itu teman-teman ya. Wah, ini ada pidi jelly. Wah, ini pernak karet teman-teman. apalagi teman-teman, wah lagi-lagi Yupi lagi, -lagi, lagi teman-teman Yupi Big Burger wah yang penasaran bentuknya seperti apa kakak juga penasaran ya oke, lihat teman-teman ada Nano Nano Milky ya, teman-teman wah, di Siriko wah, panas ya teman-teman wah, dapat es krim nih, awas nih nanti keburu cair, ayo lihat ayo guys teman-teman, kita lanjut ini es krim Haku ya, bentuknya ikan mantul wah ada jajanan panda ini teman-teman wah keren wah pop lagi teman-teman wah ini permen jeli kipas ya teman-teman balik ini teman-teman ya wah ini ada mini donat katanya teman-teman oke kita simpan ya teman-teman ya kita lanjut ya oke let's go teman-teman cari di mana ya ya kalau lihat situ Kakak ya. Di mana ya teman-teman ya? Wah wah wah wah. Belum nemu lagi nih teman-teman. Kita cari di mana ya? Wah, sepertinya di sini teman-teman ya, ada nih. Wah wow, wah wow, wow. lihat teman-teman. Wah wow, wah wow, wow. ada di semak-semak nih teman-teman ya. Wah wow, wah, wow. lihat teman-teman. Ada marshmallow, burger. Wah, mantul nih teman-teman ya. Oke. Tua lagi nih teman-teman. Wah, wow, ada lagi teman-teman nih. Ya. Wah wow, wah. Wow. Ada marshmallow, la ba sarang ngeo. Sarang <tuh> Wow, wow, cari lagi teman-teman di mana ya? Wah, wow. wah, wow, ini teman-teman lihat. Wow, ada lagi nih. Apa nih? Wah, wow, mas Melo lagi teman-teman. Mas Melo bebek. Potong bebek angsa masak di Ah, wow, mantul-mantul nih teman-teman ya. Teman -teman, ya. Wah, wow, makin banyak nih harta karun kakak nih. Keranjangnya hampir penuh. Wah, wow, lanjut aja teman-teman ya. mana ya teman-teman ya? Wow, wow, wow, wow Apa di sini? Wah, wow, lihat teman-teman ada di situ, wah wah, wah ada yupi teman-teman, wah besar sekali nih yupi van gam, isinya banyak nih, yang mau komen ya, oke kita gitu simpan teman-teman ya, teman -teman. cari lagi teman-teman, apakah ada yupi lagi teman-teman? Cari teman-teman, dimana? Wah wah wah, lihat teman-teman, lihat lihat lihat, wow, ada banyak sekali permen jeli teman-teman, wow -teman. oh, ada jeli mata. Kalian, kalau makan permen karat, jangan berlebihan, ya, teman-teman. Ya, awas, tertelan, ya. Oke, okay. simpan, ya, teman-teman. Ya, wow, ada yang semangka juga, teman-teman. <Syukur> ah, Taman-taman, nih betul itu, ya. Wow, lihat, teman-teman, banyak sekali, ya. cari lagi, teman-teman, gimana, ya? Wah, wow, banyak nih permen jelinya, ya, teman-teman. Ya, wow, wow, wow, wow. lihat, teman-teman, ada lagi. Wah, wow, ini apa, jeli lagi, teman-teman? Wah, ini jelly, tapi Yupi, teman-teman, ternyata gua mantul Kakak panen Yupi nih, teman-teman. Yupi, gummy, big frank Wow, Yupi dog ya? Wah, ini Yupi Berry Bones, wah, oh, rasa stroberi. Teman-teman, ini apa? Yupi Little Star. Ini Yupi Dino Land. Wah, mantul, teman-teman. Wah, ada dua apa nih? Yupi Berry Bones lagi. Wah, mantul-mantul. Ini Yupi Gatot Kaca. Ini Yupi, Gummy Big Frank. Wah, kalian paling suka yang mana, teman-teman? Wah, ini Yupi es krim. Wah, kakak suka semua ini Yupinya ini ya, teman-teman. Ya, wah, panen Yupi dan permen jelly ya, teman-teman. Oke, teman-teman, makasih kalian sudah nonton ya, teman-teman. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa tonton video kakak yang lainnya, teman-teman. Ya, wah, makin panas nih. Oke, kasih ya, teman-teman. Sampai jumpa, dadah.